Bangket sekiranya lantikan owner secara general dan ejen A close rumah tersebut dalam proses submission loan dan datang pula ejen dari B datang membeli close rumah tersebut. Persoalan saya adakah salah tindakan owner dari segi undang-undang? Sepatutnya owner tunggu dulu result loan dari A sebelum ok Selagi tarikhnya tak habis, selagi tu tak boleh dia tak boleh minta Sebab tu bila kita minta owner untuk sign tu cakap dengan dia ini ini adalah uh, perjanjian uh, ada ikatan undang-undang cakap dengan dia ha? ini adalah perjanjian yang ada ikatan undang-undang so kalau sekiranya selepas saja dia dah sign ATP tu selalunya ambil masa dalam berapa sebulan untuk settle SPA betul tak kalau kamu tengok owner ni macam pelik-pelik, kamu pergi caveat kan dia tanah tu so kamu invest lebih kurang RM200 RM250 untuk caveat rumah tu jadi kalau sekiranya dia uh, dia dia nak SPA dengan orang lain, lawyer akan cakap tak boleh sebab rumah tu ada caveat, faham tak faham? Sekarang. Kawan Manfa man? Paniki, pani paniki kita, kita buat sekatan ni. Kan? Ah, buat sekatan. Kita buat sekatan dekat atas tanah tu sebab kita ada kontrak. Kan? Uh, uh, ada kalau kontrak. kalau ah uh, kalau gitu, kalau kita buat sekatan atas tanah tu uh, tapi ialah uh, sebab dia berusaha dengan kita tapi ada ada ejen lain selang. Uh -huh. So yang, yang tu yang maksud dia kan? Uh -huh. Maksud dia apa kita tu? boleh dia buat kavil atas waktu atas tanah uh, ataupun tanah tu. Uh -huh. So nanti dia tak ada kata dia tak dia, dia, dia, dia, dia, dia tak ada tak impak pada kita ke dan segi Boleh dia, dia boleh datang Banyak impact pun. Cakap dengan dia tuan. Tak apa dia kita boleh buka balik sekatan tersebut dengan syarat satu dia kena bayar ganti rugi sebanyak earnest deposit ataupun professional fee which below. Okey. Maksudnya kalau orang tu bayar 10000 earnest deposit dia sign kan mm. lepas tu lepas dia dah bayar dah dah dah dah dah terima kemudian dia ambil kawan lain jadi dia kena bayar 10000 dekat orang tu balik sekarang 10000 yang kita pegang tu kita kita pulangkan balik tapi selalunya mm. saya cakap jangan pulangkanlah kita cek ganti betul tak mm. tapi dia kena bayar dekat dekat orang tu melalui kita 10000 on top of that dia kena bayar kita punya gaji 5000 so dia rugi 15000 nampak tak So dia ada pilihan Tak apa Encik tak ada masalah sekiranya Encik nak ambil aa, nak menggunakan hikmat aa, agent sana aa, tak tak menjadi masalah itu adalah pilihan Encik Namun kesekuensinya ialah disebabkan Encik telah melanggar kontrak tersebut aa, ikut apa yang telah Encik berjanji Encik akan membayar satu kali ganda aa, wang taruhan yang telah dikeluarkan serta 50% daripada A professional fee yang cik telah setuju untuk bayar kami. Jadi ingat bila kita hantar ATP tu kasih dia sign tu dua-dua kena sign. ATP sign, ATS pun sign. Okey. Delete. KV akan valid 6 tahun. Uh, tapi KV tu boleh di boleh di apa? Boleh di uh, di orang kata uh, kalau sekiranya bila dia dapat caveat tu borang 19A akan dihantar kepada owner jadi owner dapat caveat tu uh, dia boleh pergi jumpa pendaftar, dia akan cakap dia akan cakap saya tak setuju, dia boleh lawan tapi kita ada kontrak jadi susah sikit lah dia nak dia nak bantah Hai saya Abdul Rashid, Coach tanah anda sekiranya you suka tips seperti ini jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng notifikasi